Hitam Pink Makanan. Makanan Aku warna hitam lagi Aku suka warna hitam <laughs> Bagis lah Buat Tuan Putri warnanya pink <laughs> Wah gede banget Lebih gede dari mukaku Bu. Bener Aku juga penasaran sama yang ini permen popping terbesar yang ada Rasanya gimana ya Aku akan coba Ini enak Aku harus makan sebelum minyak bengkak Mie hitam ini pasti jajang Mian kan uh, Lihatlah Pasti enak bu. Menyenangkan Cacang versus campung Teman opis semua pilih yang mana Pasti pilih cacang kan Beritahu di kolom komentar ya hmm. Kelihatan enak bu. Aku juga cacang sih tapi, apa ada yang lebih enak untukku, Puh? Yang lebih enak? Apa-apa? Dadah! Campurannya adalah dari samyang spicy roast dan yang spicy topoki. Dua-duanya dicampur? Benar sekali. Sosis di dalam samyang spicy topoki dipadukan lalu tercipta rasa luar biasa, Puh. Di dalam sana ada semua yang aku suka. <tuh> Ini kan? Wih. Kalau gitu aku akan makan ya. Oke, okay, apa kalian tahu cara makan siang yang tepuk kita? Bener-bener hmm, enak hmm. Hmm. Ah, ah, Pas kayak gini harus minum dulu Bener Di supermarket pernah kan? Minuman yang mahal banget 3.200 won loh harganya Aku pikir Aku pikir lalu aku beli deh Bagaimana ya rasanya? suara suara, uh, uh. Hmm, warna pucat cantik. Akan aku minum. Teman-teman yang suka jus grapefruit silahkan mencoba. Rasa jus grapefruit yang asam dan manis. <tuh> aku ada minuman hitam juga. Itu adalah teh biji raspberry. Raspberry tahu kan? Raspberry itu mengacu pada rasa strawberry yang manis Pernah makan strawberry yang manis? Aku pernah Enak banget Akan aku coba eh, Ini apa? Seperti aneh Aku pikir menyeler Tapi apa ini? Ini cuma teh Gak enak Ini cantik banget kan? Di dalam es krimnya ada duckwins Kayaknya bakal enak banget ini Duckwins siapa itu? Itu seperti makaron Pasti enak Akan aku coba Rasa strawberry Bener-bener enak Harus mau coba ya Ini mahal banget loh Harganya mahal Bener-bener Cuma orang kaya yang bisa makan ini Jadi ini makanan orang kaya Untuk hari ini aku orang kaya hmm, Aku juga ada es krim tau Es krim warna hitam juga ada Aku cari-cari ketemu Tada Es krim warna hitam Ta Beneran warna hitam kan Eh benerkah gua bisa jadi warna hitam Aku baru pertama kali liat Kaun es krim seperti ini Benar benar hitam Aku baru pertama kali liat kaun es krim seperti ini Aku akan mencoba seperti apa rasanya hmm, Ini rasanya kayak gimana ya? aku gak tahu rasanya. aku harus coba makan sekali lagi. Hmm? di dalamnya ada sesuatu di dalam. ini yang warna hitam lihat kan? rasanya asam manis. es krim ini hanya rasanya seperti susu soda. dan yang hijau ini, hmm raya rasa lemon. cemilan hanya rasa cemilan lah? aku nggak akan tahu warna itu hitam kalau aku tutup mata. kerupuk udang hitam yang lagi ngehits di kalangan orang dewasa belakangan ini. banyak orang bilang enak. Jadi aku bawa karena penasaran senang apa sih? Kalau dilihat langsung isinya. Oh, lebih tebal dari kerupuk udang biasanya. Apa ya? Oh, travel. Oh, baunya kayak jamur mahal. Aku tahu main ini. Mamaku bilang minyak travel dan kualitasnya tinggi. Aku akan coba makan kerupuk udang bermutu ini. Hmm? Ini enak. Rasa travelnya kuat, asin hmm. enak. Eh, eh, eh, simpan lihat ini. Aku bakal lakuinnya seru, hmm? yang seru apa? Lihat aku, aku bakal lelein permennya Aku akan makan satu suap yang pink, hmm. satu dua tiga. Uh, kalian meleleh. Oh, apa itu? Di dalamnya ada sesuatu. Uh, ini apa ini? Uh. Ini apa? Itu Pokemon lagi ditarik kan? Itu kan kartu pagi, ya. Wah, kartu legenda! Aku selalu dapat kartu yang jelek karena kamu melelehkan permen kapas. Kartu legenda keluar, aku iris sih. Apa gak ada warna hitam? Wow, wow, berkilau! Jelly cincin yang gak bisa stop. Oh, rasa pola jelly berwarna hitam, ya? Enggak, enggak. Gak mungkin ada stiker di dalamnya penasaran kan ayo kita buka cepat cepat wah stiker sinjai Iri boo jelly hitam oh C ini ada ini ada aku masih belum lihat aku masih belum lihat satu dua tiga apa apa ini ini kan george uh, lucunya banyak banyak uh. lucu hit hey. stiker george lucu banget kan lagi main segitiga Oh, oh, oh, oh. Yang pasti menghias di hari <laughs> eh, Kamu emang kamu nulis buku harian Kenapa? Aku gak boleh nulis gitu Bener-bener gak cocok denganmu <laughs> Gak akan aku biarin kamu <laughs> Aku terakhir akan makan puding Semuanya lihat ini di supermarket kan Kalian suka gak? Katanya di dalamnya ada kelapa Kalau ditaburkan permen popping di atasnya Wah Loncat-loncat. Uh, uh, uh, uh. Hmm. Permen poppingnya loncat loncat gitu Jadi kombinasi fantastis Di dalamnya kalau kelapa dan stroberi dimakan sama-sama hmm. Kelapa enak banget Lalu ada jeli ungu dan pink Tapi aku akan makan yang pink aja Aku suka banget gula asam yang menempel di luar Aku suka jeli kayak gini Oke semua gimana? Wah, enak, bu! Itu pasti enak. Bagi aku dong. Tapi ini kan warna ungu. Enggak apa-apa. Kalau di sini jadi warna hitam. Kasih ke aku. Beneran? Nih. Haha. <laughs> Beneran jadi hitam kan? Beneran jadi hitam. Beneran kan? Jadi hitam kan? Aku coba ya. Hmm. Jelly warna hitam. Rasanya gimana ya? Hmm, enak Sipat gigimu Gigimu oh, Gigiku kenapa? Ada apa? Berubah jadi warna hitam bu. Bagus hari ini seru kan? Hitam Makan makanan pink Sukses besar Balikin gigiku